Halo guys jumpa lagi di sini bersama saya guys ya seperti biasa di channel ini sini aku bakalan ngasih lagi trikola atau ya putaran untuk mencari profit dengan modal receh guys ya dan kali ini aku bawa modal 52.000 spin pertama aku betting nya 600 perak eh hey guys ya 600 perak kasih 10 putaran otomatis yang biasa dulu guys ya Nah kalau kalian mau dapetin profit juga. Jangan di skip-skip kontennya, guys ya. Ih, dilihatin dari awal sampai akhir, guys ya. Nah, tapi jangan lupa juga untuk sekalian dibantu-bantu share-share. Like-nya juga yang belum subscribe, ini di-subscribe dulu, nyalakan juga notifikasi loncengnya ya, biar enggak ketinggalan update terbaru-terbaru dari channel kita ini, guys ya. Nice, ini ada kali enam Eh, kali 8, sorry. Ada 4, loh. Oke, ini Ditutup dengan kali 8 Bettingan 600 perak Oke, langsung aja kita gaskan Naikin betnya jadi 3.000 Kita gas 80 putaran ya Oke, kita main panjang aja di sini, Kita lihat Di putaran berapa kita bakalan dapat profit Atau kita nggak dapat profit sama sekali disini Semoga dia dapat lah ya Semoga dia dapat Oke, di disini 37.000 Masih dimakan ya guys ya 34 Ada nah, menikonnya kita 2 Kali 6 Eh, kali 4 lumayan nih sampai ujung kipasnya oke dua ribu lumayan santai santai masih di awal-awal ya naik turun itu biasa guys ya 56 balik modal lagi oke okay, nice 10 ponek ada sekitar 2 konek lagi king konek kipas sama daging asnya juga pecah tapi kali polos ya guys ya baru turun tuh kali kecil-kecilnya. baru turun tuh sinekonya ya satu tadi yang udah kelar nggak ada yang pecah baru turun ya biasa aneh guys ya Oke, okay, 70 saldo Aman, naik ya Bisa putaran 66 uh, Kingnya gak dapet Oke, okay, ini kali 2 King sama art connect Oke, okay, 19 ribu Jack Nice banget Jacknya sampai ujung Cacep <tuh> 48 ribu, oke okay. Nambah ya Step by step nambah ya Sudah nyentuh ke 100 ribunya Oh, uh, skater wow, Skater yuk Skater, skater, skater Please, please, please. Aduh Gak nah, dapet Oke gapapa ya Di prank Untuk yang pertama kali Di prank skater 3 kita ya Oke dapet lagi kali 4 Jacknya connect Kingnya jadi juga lumayan 7.028 Queen connect Oke onigiri Terus angka 10 juga connect Connectin lagi Asnya boleh Nambah pasangan kali 6 Oke total 63 Masih dapet lagi Kita kemenangan 2 Big win ya Di luar ya enam puluh tiga ribu, coba nambah lagi dong otomatis di sini. selalu kita jadi seratus enam puluh empat, guys ya. <tuh> memang terbaik nih, guys. kan laki-lakineko, guys ya. kucing-kucing. sesuai sama apa nih guys ya? sesuai sama apa ya? e, nama gamenya laki ya, laki niko ya. kucing keberuntungan. dikasih beruntung bareng gitu ya. <tuh> Oke, lanjut lagi. Masih ada 50, uh, 56 putaran lagi, guys ya. 56 putaran lagi disini. 50 putaran lagi ya. 130 putaran. Eh, 130 putaran. 130 ribu, coy, sorry, sorry satu tiga putaran, satu tujuh belas, oke dapat uh, kipas kali dua ya, oke okay, 40 putaran lagi di sini saldo guys satu sembilan turun ke satu sebelas, makannya, hampir lima an ya, hampir lima an ya guys okay, apa -apa, ya, oke, stay stay, kita harus sabar ya, nama juga kita cari gratisan kita harus sabar ya namanya juga kita cari jalan kita harus banyak banyak sabar ya Coy ya hmm. asa sampai ujung kebanjir tapi polos ya kali satu cok baru turun kali 2 nih agak nice Oke okay, nice kipas ya sampai ujung ya dua ratus dua puluh delapan dua ratus delapan puluh enam nice dapat menang super luar biasa kita gitu, ya alias eh uh, apa nih sensasional ya alias sensasional, bisa ya? tiga tiga puluh satu putaran lagi, guys, ya. Nah, di sini saldo kita udah up banget ke angka hampir 40 ribu, nah tembus 40 ribu. Pasnya putus, sayang banget. 408 ya, profit cuy, belum dapat scatter nih ya. Di luar skater kita udah nyampein 400 ribu nih Ayo, udah main 300 ribu lagi Atau 400 ribu lagi, bisa nih kita WD ya Ingat guys, kalau kita modal receh Itu usahain kita dapet uh, Cari dulu yang namanya free spin Untuk nge -up modal kita guys ya Maksudnya itu untuk naikin modal kita Selalu kita biar banyak, kalau mau tinggal bayar ya tinggal bayar aja guys ya dengan skater please Oke masuk guys ya Cakep skater potong Oke, kita pertama tadi sana ya. Ini dengan 3.000, oke ini kita dapat 25.000 buat petanya. Semoga dikasih lagi di sini yang namanya pecahan-pecahan <tuh> besar ya. Oke, kita lihat nih. Ini pertama bagi 3.000 sampai gagal grafiknya ya. Oke, kali 6. Epic spot. Oke. kali 14 belum ada pecah oke okay, akhirnya ya oh kipas lagi cuy dapat ngantap 200.000 lagi nice dapat lagi, kita dalam ya. kali 16 ya. nice. 252, dan di sini udah jadi enam coy masih ada lima putaran lagi nih masih bisa nambah hmm. aduh badan oke nama perkalian 22 speed lagi nama perkalian lagi Oh, di kali 28 126 cakep. 800.000 akhirnya tembus. Modal 52.000 jadi lah ribu guys ya. Memang terbaik lah kena Kita udah bisa WD nih guys ya. Udah tenang banget posisi di sini. Udah cuan banget ya. Tapin terakhir kenapa nggak dikonekin? Oke, okay, nggak apa-apa okay, guys ya. Total keseluruhan kita dapat 406 dan di sini selalu kita naik ke angka 800 ribu lebih 800 ribu 16 ribu uh, 816 ya 813 di sini kita masih jalanin auto spin yang 80 tadi masih jalan dari sini aku matiin langsung karena udah profit kita main safe aja kita di sini jadi turunkan betnya ya guys ya kayak gitu cara main safe ya, guys ya kalau udah profit turunkan bet coy kasih lagi 50 putaran Bet seribu moga tahu tapi bisa dapat lagi scatter kan atau apa pecah pecahan di luar main kalau bed seribu kena ya, guys ya sini udah enak banget cuy udah jelas banget di sini skaternya cuy ya eh skaternya profitnya ya udah 51 udah nyampe ke 800.000 berarti udah cuan banget ya oke okay. uh kingnya connect nggak sampai ujung 10 konek polosannya kali satu 807 sisa putaran 38 lagi guys ya Terlepas dari kita dapat cuan ini guys ya Ingat disini cuma sekedar hiburan semata guys ya Enggak aku selalu anjurkan kalian untuk meniru ini guys ya Cukup jadikan ini sebagai uh, hiburan semata guys ya Nah kalau bermain pun ingin deposit pun pakai dana kenakalan aja guys ya Pakai dana kenakalan masih dana-dana lebih 20 ribu, 50 ribu, gotap, 30 ya guys ya Dikaskan aja tuh ya Oke King Jack connect ini juga di sini nambah lagi 9000 masih pecah lagi Hmm, jaringan enggak connect. Bisa 28 putaran lagi, tapi di batch 1000 belum ada sensasional topiknya ya. Ya enggak apa-apalah ya. Yang penting saldo kita udah udah aman banget nih guys ya 800.000-an cuy. tinggal yang ngelarin auto spin yang 26 ini habis kita cabut guys ya. Lakineko memang terbaik Oke okay, 20 putaran terakhir Apakah kita bakalan dikasih yang mantap-mantap? Hop oh, ratus ribu pas Konek nah, lagi Konek lagi Oke okay, belum Apakah kita dikasih sekitar, bet ribu? One more please Oke okay, guys, masuk <tuh> Dikasih kita bet ribu Dikasih lagi ya, berarti dapat dua kali sekitar Bet ribu sekali, bet ribu sekali Oke, okay, nice banget <tuh> Dikasih kita geser, langsung ya. um, kali empatnya konek dong Onyigiri dong, charge catup Betul ribu aja langsung, say Nambah lagi nih kita ya, selalu kita ya Charter. Enak banget ya <tuh> Kali enam, tujuh putaran lagi dan seperti biasa disini guys ya yang baru gabung jangan lupa dibantu share-share nya dan like nya guys ya yang belum subscribe di subscribe dulu ya guys ya jangan lupa nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa supaya kalian uh, dapet update terbaru dari channel kita ini ya bang ya oke okay? kita siap live uh, update oke okay, disini tinggal 3 putaran lagi udah kali 4 upload apakah nontonnya pasti panggil skus kucingnya cuy posisi kucingnya 39.000 pala ya bisa <tuk> putaran lagi nih ya <tuk> udah kali 22 masih dapat bimbing doang gak apa -apa lah ya <tuk> oke last pin konek ya oke 24 ribu ya. cabut kita habisnya guys ya. Dan seperti biasa di sini aku di sini berterima kasih, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga semoga konten ini bisa ya bisa untuk memancing kalian biar dapetin profit yang gede ya dengan modal receh guys ya. Oke. Okay, kita bakalan wd aja di sini. See you next time dan bye-bye. Thank you guys ya.